Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja So far, gue udah bikin episode hormat 130 episode lebih Dan gak sedikit penampakan-penampakan itu terekam di kuburan Tapi gue belum pernah nih bikin episode khusus yang ngebahas tentang penampakan-penampakan super creepy yang terekam di kuburan So nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Ada seorang ghost hunter dari Meksiko yang datang dan eksplor ke sebuah kuburan di mana kuburan itu terkenal dengan mitos sesosok yang bernama Lady in White atau gadis berbaju putih. Doi datang ke situ tengah malam dan sendirian. Doi coba buat muter-muter di dalam kuburan itu cukup lama dan Doi manggil-manggil sosok yang tadi. Awalnya Doi itu sama sekali nggak nemuin ada yang aneh di kuburan itu. Tapi abis beberapa menit Doi jalan di tengah-tengah kuburan tiba-tiba kayak ada sebuah bayangan yang terekam di kameranya. itu? Es ah, ayo Ya, ya, ya. ya. Hola. Amigo. Madre. Hola. Ada sebuah bayangan hitam yang lewat cepat banget, dan si Ramses ini sadar sama penampakan itu. Dewi coba buat kejar sosok yang tadi, tapi udah ngilang. Doi lanjut buat muter-muter di dalam situ, tapi Doi sama sekali nggak nemuin lagi sosok yang tadi. Habis itu, Doi ini juga sempat ngelakuin sesi EVP. Dan di situ kedengeran berkali-kali device-nya ngomong largate dalam bahasa Meksiko, yang artinya keluar. Seolah-olah sosok ini kayak nggak suka sama kehadiran YouTuber ini dan nyuruh Doi buat keluar dari situ. Dan pas Doi udah mau udahan buat bikin konten di dalam kuburan itu, Doi malah nggak sengaja ngerekam ada sebuah penampakan di kejauhan no creo que se quedó un poco más adelante de de aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡A la verga! ¡Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! ¡Cristo me acompaña! ¡Manifiéstate, maldita bruja! ¡A la madre! cobarde No te tengo miedo la la nu, nu, nu, nu, nu, nu. Ada sosok berwarna putih yang muncul di ujung jalan di kejauhan Di video yang pertama itu sosoknya gak terlalu jelas Karena Ramses ini kaget dan kameranya jadi shaky banget Tapi kalau gue slow mau videonya Disitu kelihatan ada sosok berwarna putih yang cukup jauh tapi di video yang kedua, kalau gua zoom videonya, di situ kelihatan jelas banget kalau ada sebuah kepala yang tiba-tiba nongol dari balik pohon dan kayak ngintip ke arah kamera si YouTuber ini. Dan abis kejadian itu si Ramses ini langsung cabut dan buru-buru keluar dari kuburan itu. Ngintip. So, video yang kedua ini pendek banget. Video ini pertama kali itu di-share sama seorang pengguna TikTok yang lagi ziarah ke kuburan. Doi cerita kalau Doi itu awalnya iseng buat ngerekam suasana kuburan itu di siang hari pas Doi lagi ziarah. Tapi, tanpa Doi sadari ada sosok yang terekam di videonya. Sampai Doi pulang ke rumah dan Doi lihat lagi rekaman video yang tadi, Doi baru sadar kalau selama Doi ada di situ ternyata Doi nggak sendirian. Ada sebuah kepala yang ngintip dari balik batu Nisan dan kayak ngeliat ke arah kamera TikTokers ini. Seolah sosok itu tuh kayak sadar banget kalau kerekam di kamera. TikTokers ini shock pas baru tahu kalau ternyata di videonya itu ada sebuah penampakan. Awalnya doi masih positive thinking dan mikir kalau bisa jadi yang tadi itu cuman bocil yang iseng ngeprank dia. Tapi karena Doi gak yakin, Doi itu share video yang tadi ke akun tiktoknya. Buat nanya ke followersnya kira-kira yang tadi itu apaan. Videonya masuk FVP dan langsung viral. Dan banyak yang lebih percaya kalau sosok yang tadi itu bukan bocil. Karena kalau di zoom mukanya tuh bener-bener pucat banget kayak bukan orang. Next video yang berikutnya ini bukan diambil di kuburan, tapi di sebuah rumah yang konon dibangun di atas tanah bekas areal pemakaman. Dan rumah itu terkenal sangat angker. Bahkan penghuni sebelumnya sampai keluar dari rumah itu, buru-buru dan ninggalin barang-barangnya gitu aja. Konon pas rumah itu dibangun, katanya masih ada beberapa kuburan yang belum dipindah di bawah bangunan rumah itu. Dan ada seorang ghost hunter Korea bernama Siwon. Doi coba buat bikin konten di dalam rumah itu. Doi masuk dan eksplor di situ. Coba buat muter-muter di situ dan komunikasi sama penghuni di dalam rumah itu, tapi sama sekali nggak ada apa-apa. Sampai momen dimana doi ini coba buat pakai aplikasi bernama Snow. Jadi aplikasi ini tuh mirip kayak aplikasi Snapchat. Ada filter-filter yang bisa dipakai ke orang. Yes, ke orang. Jadi, filternya itu nggak bakal nongol kalau nggak ada wajah yang terdeteksi sama aplikasi ini. Tapi di video ini tuh ada yang aneh, guys. Berkali-kali filter yang tadi itu bisa nongol dan terekam di kamera Siwon Pada alih video yang tadi itu sama sekali nggak ada wajah atau kepala yang terdeteksi sama aplikasi itu Kalau dilihat dari kemunculannya seolah sosoknya itu kayak deket banget sama youtuber ini So, gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu cuma glitch atau error dari aplikasi Snow ini, atau emang bener kalau filter-filter yang ada di aplikasi kayak begituan tuh bisa dipakai buat mendeteksi hantu? Komen di bawah. Bung -bung. Video ini berasal dari rekaman kamera CCTV yang lokasinya itu persis ada di sebelah kuburan. Suatu hari pas malam-malam tiba-tiba, pemilik rumah ini tuh ngedenger ada suara kayak orang-orang yang lagi ngobrol di sebelah rumahnya. Tapi pas mereka coba buat ngecek dan ngeliat ke arah kuburan itu dari jendela rumahnya, di situ sama sekali gak ada orang dan gak ada siapapun. Tapi mereka masih ngerasa kalau suaranya tuh kedengeran cukup jelas. Besok paginya, mereka coba buat ngecek rekaman kamera CCTV rumahnya yang mengarah ke kuburan itu. Dan ada sebuah fenomena yang aneh banget. Jujur ya gue tuh sama sekali nggak percaya sama penampakan-penampakan Yang bentukannya tuh kayak cuman orbs Atau cuman light leaks Atau kayak cuman seberkas cahaya gitu guys Karena menurut gue kayak begituan tuh gampang banget buat dimanipulasi Dan kemungkinan besar fake Tapi di video yang tadi Bentuk cahayanya tuh aneh banget guys Coba deh kalian perhatiin Kalau misalkan yang tadi tuh cuman lampu taman Atau lampu yang ada di kuburan buat penerangan Pastinya nggak mungkin gerak-gerak Seolah cahaya yang tadi tuh kayak ada banyak dan siluetnya tuh kayak lonjong guys. Kayak orang yang lagi ngerumpi. Orang ini juga percaya kalau sosok-sosok itu yang nyebabin suara-suara kayak orang ngobrol di sebelah rumahnya semalem. So ada seorang ghost hunter yang cukup populer bernama Franco. Doi banyak banget eksplor ke tempat-tempat angker Dan Doi ini hampir selalu sendirian Di salah satu videonya, Doi eksplor dan masuk ke sebuah kuburan bernama Chapel of Peace Dan gak lama setelah Doi masuk ke dalam situ Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang aneh banget Hi. I'm gonna make my way back to the room Just to Just Doesn't that look like a shadow? Look at the door. That literally looks like a shadow. That's like the reflection of the other side of this wall. I'm sorry, I have to stop saying that. But holy crap. But literally the shadow was coming from this door. Like it was reflecting this wall. It was literally reflecting this wall. Oh my god. I'm just so freaked out by that. But literally it was like... that. Just pay attention to this, because I don't even know how to explain this. This is like a lot of matter. Look at this door, but not the door. Ada sebuah refleksi bayangan hitam yang kelihatan jelas banget di kaca pintu. Awalnya sih kalau dilihat di video itu bayangannya gak terlalu jelas. Tapi gak lama kemudian bayangan itu gerak guys. Nah di sini gue baru ngeh bayangan yang dimaksud sama si Franco ini. Dan si Franko ini yakin banget kalau bayangan hitam itu adalah refleksi dari sesuatu yang berdiri di depan tembok kuburan. Padahal pas Doi coba buat kejar di situ sama sekali nggak ada orang, nggak ada siapapun. Nah Doi ini lanjut buat eksplor di kuburan itu lama banget, bahkan sampai jam 4 subuh, guys. Pas Doi udah mau closing videonya dan mau pulang, cabut keluar dari kuburan itu, justru di momen ini ada kejadian yang lebih creepy. It's already gonna be 4 in the morning. I gotta get some sleep because tomorrow is my last. Hello? I just... Okay, stop, stop, stop, stop. Oh my god, ada sebuah kursi yang tiba-tiba bisa geser sendiri di belakang Franco, dan kejadian itu bukan cuma sekali, tapi dua kali. Kejadian itu terekam jelas banget di kamera Franco, dan di sini menurut gua ada yang aneh, ya. Pas si Franco ini bilang, oke okay, stop, stop, stop, stop, stop. Tiba-tiba kursinya itu bisa langsung berhenti bergerak. Seolah sosok yang gerakin kursi yang tadi, itu kayak bisa berkomunikasi sama si Franco ini. So, dari video ini gue bisa belajar nih. Mungkin kalau misalkan kalian yang demen digangguin sama sosok-sosok yang ada di sekitar kalian, kalian bisa coba trik dari si Franco ini. Mungkin bisa jadi sosok yang sering gangguin kalian itu jadi berhenti buat gangguin kalian.